baca ayat akhir di dalam suratul isra ayat 110 kalau kita buat tanya kita pun tengok eh ambil mano hok ning ni walaupun ayat quran eh, tapi nabi baca kedak lepas pada weh sale nak baca ayat quran apa kereta eh, atas motor belah-belah duk ganda belah boleh tapi lepas pada semayel ni hok amale ciak-ciak dah apa duk dibaca baca gitu, lagu tu ha, tak. nabi tak ada suruh Sebab ng minta maaf ni dah. Hak kita tak baca kok sejit kok bahasa Ya latif wa ya kaf. Ingat tak aya? Ingat. Hmm. Ada dak? Eh? Ada -ad dak? -ad -ad dalam dalam apa ni? Dalam hadis nabi, dalam ajaran nabi. Jawab katanya tanyo, tak ada. Walaupun benda tu puji Allah. Ya Latif, Ya Kafi Wahai Tuhai yang lemah-lembut Wahai Tuhai yang Apa ni? Yang jamin segala-galah Razuki, amalek, apa Mulat benar tu Tapi dikut-dikut pergi baca, dikut pergi aman Nak-nak-nak butir masjid Lepas pada semaya tu Benar tak dok dalam nungu Kacik mudah-mudah Tak dok dalam bot Kacik mudah-mudah Apa-apa kita dok aman? Kalau ada, Alhamdulillah, kita pakai Ammar Saya nak ayat putuh ni. Walau putuh oleh kitab mana, bucu mana sekalipun. Dan ada benda tu di dalam ajaran Nabi, kita pakai Ammar jadi sungguh. Ni nak ayat tu. Sebab tu saya bubuh. Aku yang ketujuh. Aku yang yang kenirat. Beribadat yang sahih. Jangan ibadat benda tak kena.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 Wa anta khairul Rabbana atina dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan Wa Wa Wa Wa ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa tasliman Yang dikasihi Alhamdulillah kita banyak bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di Masjid Bangun insya Allah pada malam ini Sebagai kita tambah lagi ilmu pengetahuan Untuk jadikan sebagai Peringatnya kepada kita Untuk menjalani tugas kita Dan tanggungjawab kita Terhadap diri kita sendiri Terhadap keluarga Dan terhadap rumah kita sedia maklum bahawa setiap hidup duduk di dalam belayar, duduk di dalam perjalanan ni. Mari ke dunia ni. Untuk kita nak jemreh, pergi ke akhirat. Semua orang pakat cahaya dan yakin. Katanya dunia adalah sementara. Jadi sementara yang kita hidup ni, kita kena berbeka. Berbeka dengan ilmu. Dengan amal Dengan kebajikan Dengan umumnya Perkara-perkara yang baik Yang kita namakan pahlaw Di samping tu Kita pun yakin juga Bahawa Hidup setiap orang Manusia ni Ada salah, ada silap Ada tak betul Sama ada sengaja atau tak sengaja Tapi Allah Ta'ala Sentiasa buka peluang sokmo supaya manusia tu bertaubat manusia bekik hidup dia selama mana pintu taubat tidak ditutup maka selama itulah seseorang yang bersalah boleh bekik sokmo ataupun boleh kembali sokmo kepada jalan yang betul sebab itulah hidup kita di dunia ni supaya gelombang Gelombang lah mana? Klun. Cuba kita gambar katanya. Laut. Ketika angin kuat. Ketika hujan tu. Dia kucuh. Gelomer dia tinggi. Super juga. Ketika angin tak ada. Ketika hujan tak ada. Maka laut. Dia panggil laut teduh. Mananya laut. Lihatnya omok pun tak ada tinggi. Hidup kita pun lagu tu lah juga adanya tinggi ada rendah email kita yang saya nak royak kat hang kita ada tinggi ada rendah ada sederhana patu hak lebih teruknya email jadi suku tu guru suku lagu mana maknanya rendah rendah rendah rendah tapi kita tak takleh hukum seseorang islam jadi kafe selama mana orang tu duduk di dalam islam dan mengaku katanya dia orang islam cuma ime tinggi ime rendah waktu duduk di nanak orang setiap orang dia kena tambah sok mo ime bila nak tambah ime dia kena ngaji dia kena amal bila amal pula kena amal sok mo sok mo jangan amal sekaliguh tapi tinggal lama jangan ngaji sekali lama tak ngaji. Sebab sebab itulah sebaik-baik yang nabi royak di dalam hadis iaitu nya ahabul a'mali ila Allah wa in qalla Sekasih-kasih amalan, tak dak kira ngaji ke, amal ke, apa. Yang Allah Taala sangat kasih iaitu nya amalan perbuat usaha mengaji ke apa yang berterusan walaupun sikit maknanya ngaji-ngaji sok mo walaupun sikit sekali amal-amal sok mo walaupun sikit tapi berterusan maknanya sok mo sok mo sok mo ada nah, itulah hidup kita pun kena mata matatan pasal tu. walaupun kita amal tak ada banyak sangat tapi kita tak tinggal amalnya kita ngaji tak ada banyak sangat tapi kita tak tinggal ngaji suka juga kita makan kita minum kita tidur dia gapa-gapa, telajok sangat, tak molek. Sikit sangat pun tak molek. Molek sekali, iaitu ni, pertengahnya. jadi padi-padi, bobo molek. Alhamdulillah. Ni lah, saya buat mari kata, ada tulis dengan bahasa siya, ada tulis dengan bahasa Melayu. Siapa selera nak baca bahasa Melayu ke bahasa Melayu atau bahasa siya, baca sendiri. Tapi saya nak baca kepada kita ni, iaitu ni, yang bahasa Melayu. Nah, isi sama kan? Di antara Bahasa Melayu dan Bahasa Siyah. Saya tulis tajuknya kenapa kenapakah Muslim mesti bersifat mulia? Haa jadi kena bersifat mulia ni bapa boleh orang Islam kita kena jadi macam ni. Jadi insyaAllah dalam masa lebih kurang setengah jam lebih-lebih sebelum ada kita nak semaya isya ni cuba kita tengok sikit sebanyak dalam tajuk ni iaitu ni saya tulis Muslim ialah hamba Allah Yang dipilih Menduduki alam ini Dengan pelbagai nikmat dan rahmat Aning kita orang Islam Kena mengaku lah kan? Katanya kita ni hamba Allah ta'ala berlaku Tak ada sore pun Tak jadi hamba Allah Nek nah. Allah memberi Islam dan Imi sebagai, sebagai hadiah yang merupakan setinggi-tinggi pemberi kepada mereka yang dikasihi sahaja. Sebab tu Allah ia pilih. Orang yang nak wih islah, wih ime tu, orang yang dia kasih. Tapi tu he tak wih islah dan ime kepada orang yang dia tak kasih. Walaupun orang tu kaya, masyoh, cidik, bijak, panah. Tapi dia tu he tak khandok. Maka dia tak wih islah. Cuba kita gambar. Eh? Orang-orang kafir. Bukan sikit. Cerdik. Kadang-kadang lebih bijak daripada orang islam, lagi. Itu heavy bijak kepada orang kafir. Tapi itu tak buka hidayah. islam dan ime kepada puak dia. Mana rakyat dia tu. Rekor ni. Banyak atas muka dunia. Cerdik-cerdik puak-puak dia. Tapi Allah tak ada. Tak ada kah nok. Nak jadi. Ime dan islam masuk duduk di dalam hati. Tapi kita orang Islam ni Ada hak cerdik, ada hak bijak, ada hak pandang Ada hak tengok Ada hak kurang cerdik Allah tak ada bagi free lah kepada kita Ni kita kena buat semojo ni Mojo lah mana Mojo ni tu hai pilih kita lahir mari Daripada mak pok tu nenek, tu nenek, tu nenek, tu nenek Kita orang Islam Cuba kita gambar eh Gambar main-main eh. Terap jematos betul Gambar katanya Eh kalau dia aku ni tubek daripada perut umuk, hok kafe, hok semua mm. hari -hari lani, tak kemu. Hmm. Dud hari-hari lah ni makan arak ah. Sungguh dak? Makan arak. Duduk dengan zina, duduk dengan mabuk khaya. Nah tu? Gitu. Pas cuba kita tengok orang kafe, orang si, orang gapo, apa Bukan orang si saja lah. Seluruh dunia kita tengok. Orang kafe hidup dia hidup gelap. Tu Tuhan ayat ayat saya baca sat ni. Ayyuha allazina kafaru kafir ni, pemimpin mereka ataupun ketua tepat hak mereka duk pegang iaitu nya taghut. Taghut apa? Tak beralah, kuako-kuako hak duduk duk sembah, dia duk percaya, duduk amal, duk gapo tu dia panggil taghut. lagi, yukhrijunahum minan-nuri ilaz-zhulumat. Allah Ta'ala waktu tubik oleh kafir mari daripada peluk mu' yang cuci bersih tu cuci bersih tu tapi buat ke dunia tubik daripada nur cahaya yang cuci bersih mari duduk di dalam zulumat, zulumat makna apa? gelap walaupun mereka itu apa? cerdik bijak di panah dia berasa katanya keno ugama dia tapi di sisi Allah Ta'ala kena orang kafe semua duduk di dalam gelap lepas cuba bagi kita gamar eh, Dia duduk di dalam gelap kita ni duduk dalam cerah dengan sebab pelita terah pelita apa bah gelap kelemat eh. nak petak ke tu eh eh eh duduk eh. mana lah baru nak ha, tu. cuba kita gamar. orang kafe duduk di dalam gelap kita orang Islam ni duduk di dalam cerah Alhamdulillah cerah di dunia lebih-lebih lagi ceroh kita lepas pada mati. tu kita dah nak. Duk di dalam nur cahaya. Dalam hidup ni kita dah cari dah cahaya. Dah cari supaya Allah tak ada uwi. Baik kepada kita. Akhlak molek. Pikirnya molek. Amalnya molek. Haa tu. Semua tu kita nak kepada kebaikan belakang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Turut siapa tu yang duk buat? Iaitunya turut Nabi. Siapa mari duduk hurai, duduk wayak kepada kita? Iaitunya ulama, ulama. Semua ada ulama zaman dahulu mahupun ulama pada zaman sekarang ni. Dok tu, siapa duduk wayak, wayak, wayak. Dengan tak tamah ataupun tak ada rekod walaupun sikit. Ni lah nak wayak katanya. Kita duduk di dalam Islam ni kita kena beri bahasa mujo, tu happy pilih kita jadi orang okay, Islam. Sebab tu Tuhan hey, dia ya tak ada kira di keturunan maknanya baka kita. Kita ya tak ada tengok. Kita ni anak siapa, cucu siapa, mari negeri mana, kulit hitam, kulit putih, kaya, miskin, tino, Jata, Genoh, penek Nah, tinggi, lepas. Rambut panjang, rambut pendek, kepala botak, rambut banyak, tak ada kira situ. Tapi dia ya kiranya Hak Nabi ayat Walakin yang zuru ila Kudubikum wa amalikum Tapi Allah tak anda Dia tilik, dia penghati, dia tengoknya ya kira, ia itunya Tengok di hati dan tengok di amal Perbuatan Dia tengok situ Sebab tu kita tak nak kena berasa kecup hati Tak nak kena berasa mengaju Hmm, tak apalah, aku tubik mari kulit ter Apa? Huduhnya aku ni Orang tengok, orang pakai terajuk belakang, hmm, huduh nombong. Tapi Alhamdulillah, kita jangan berasa kecup hati dengan sebab kita tu big mari. Boleh jadi tak suka dengan orang ataupun kita kurang nasib baik. Tapi tu hair dia nak kira dengan kita, iaitu dia tengok di hati kita dan amalan, perbuatan, usaha kita di atas muka dunia. Alhamdulillah. Saya tulis lagi. Muslim mesti ikuti ajaran agama melalui belajar. Nah, nin jalan ni. Nah, kita duk mengaji, guru-guru pun mari duk mengajar, duk royak, duk ceramah, duk bui benda-benda baru. Walaupun setengah-setengah guru dia ya royak benar hok kita tahu dah, hong tak ada salah. Dia ya boleh peringat semula. Dia gapa gapo ni, jangan kita lalai, jangan kita galek ya patu hak lebih moleknya dia ada orang ada we perangat kau kita sokmo beri peringatan alhamdulillah kita pun sedar sokmo sedar sokmo lebih-lebih laginyu kita boleh tambah ilmu hak baru-baru sokmo tambah ilmu baru sokmo hari ni esok lusa sebab tu kita kena ngaji kena belajar kena kena baca banyak nah kena baca banyak, -banyak. Jangan tak baca. Orang Islam iaitu umat yang rajin baca, patut apabila kita rajin baca kita berasa nak oiak kat orang. Bila kita berasa nak oiak kat orang setengah-setengah orang ni hak boleh menulis, dia berasa nak tulis, berasa nak tulis. Nak nak wie orang, boleh. Boleh dapat faedah daripada hak dia tulis. Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah. Alhamdulillah, saya baca sekali lagi Muslim mesti ikuti ajaran agamu melalui belajar peheh aman ikhlas berakhlak mulia bermuamalah sesama manusia dengan tujuan baik muamalah ni maknanya gaul gaul sama manusia dengan niat molek tak takde kita nak tipu oge nak kelong oge nak deki kak oge tak kebo dah angin oge tak tu orang Islam, orang Islam ni orang tawaduk renah diri, pakat hormat kasih saya, berasa katanya semua, walaupun orang dia kenal tak kenal adalah adik beradik, bila kita berubuh perasaan eh, adik beradik dalam hati kita, perasaan eh, kita, kita berasa nak hormat kak rin, kan? tak nak hina kak rin, kan? tak nak berdeki kak rin kan? tapi orang dia tak ada perasaan, eh, persaudaraan. Eh, dia berasa hina kak rin berdeki kak rin tak boleh tengok orang lebih pada dia dia berasa apa? berasa duduk tak seneng lepas tu dia mula create selalu mula apa? bau saya selabut tak boleh tengok orang lebih pada dia kacik gigi kerak kerak kerak kera. pasal nak marah satu cah tu walaupun orang tu semayal kok dahi-dahi sekalipun tapi dah di hati dia tak boleh cah katanya orang tu tak sempurna lagi dalam hidup dia tu hal tak ada -tengok, dia dahi tengok di dahi-dahi Ingat malak dah. Siapa semaya tak seduk genihlah dahi di di latar. Tak seduk royak oh, oh kita semaya banyak weh. Oh, Tanguk ni dahi, sapaka hitam dahi kita. Sebab apa? Sebab tu genih. Tak ada kena genih. Tapi kanlah, oge tu semaya banyak dahi dia sapaka hitam. Tapi pun tak ada apa. Tapi Tuhan tak, tak dia tengok di dahi hitam tak hitam. Tapi Tuhan tengoknya di moleknya zahir batin kita tu. Terutamanya benda orang yang tak nampak. Iaitunya benda orang batin. Dalam hati, dan otak kita. Kita duduk menikir ke apa. Duduk gambar ke Tak ada siapa tahu. Tapi orang kita tengok nampaknya. Tengok Allah ini. Tengok orang luar, Orang itu wakga itu. Kita wakga ni, Orang ni orang kita nampak. Orang kita tahu. Batin tak ada siapa tahu. Kecuali Allah tak ada. Sebab tu kita kena jadi cuci. Luar dengan dalai tu jadi cuci bersih. Sebab tu orang Islam dia tak ada menipu, tak ada kelong, tak ada khianat. Tak ada berasonok. Nak apa? Nak niat tak molek. Dia niat molek tak mau. Pas orang ada niat molek dia kena no, dia mudah tipu kot orang dah. Dia royak, lah gitu. Dia jalan betul berjalan, orang apa mudah nak khianat dia, nak tipu dia. Ha lah. Royak kan mudah-mudah dah. Dia apa lagi? dan jauh wawasannya sampai ke ke syurga yang disediakan kepada para, kepada, para hamba yang bertakwa. Orang Islam ni kena mikir jauh, bukan dunia saja yang mikir. Bukan sekadar 10 tahun, 20 tahun dah, tapi dia mikir wawasan dia, wisai tak dia mikir sampai ke syurga. Kalau kita kecek nak kita sendiri, eh aku nak buat lagu mana no, nak ujar dimasuk syurga. Ha tu dok tok buang plan belah-belah. Dok tok tangguh hendak pergi ke syurga lagu mana? Sebab tu sahabat-sahabat dia mari tanya Nabi mudah mudah Nabi-nabi, aco waya tunjuk seorang amalan yang boleh saya masuk syurga jauh daripada aku Nabi pun waya mudah-mudah juga. Tengok tu, sahabat hak ni tak ada mengaji pirimia ni. Tak ada cuk mahawudi ala ni. Tapi dia ya tanya Nabi tak? Mengapa kita berasa apa punya dogo-dogo? Tamadah-tamadah yang tanya Nabi. Nabi pun royak pula. Rakyat tak ada di tinggi pun ni. Boleh bunuh siapakah hari ni. Hak Nabi royak 1400 tahun lepas dah. Boleh bunuh siapakah hari ni. Amaleggapur. Wa'wi boleh saya masuk syurga jauh daripada api ni Nabi pun royak mudah-mudah. Mung berimeh kepada Allah. Nah, no. Mung amah. Mu baik, zahir batin, mu kena akhlaq, mulia, kena gatu, kena gani. Supaya saya duduk wayak saat ni. Sebab tu, kakak, kakak untuk kita nak pergi ke syurga, jalan dah ni. Hak kita mari duduk mengaji, duduk dengar duduk ke apa. Untuk nak pergi kepada tempat hak kita nak duduk teka, sampai bila-bila. Tak mati matilah kita. Nanti-mati sekali lah kita mati atas dunia ni. Untuk nak pilah tubuh kita. Daripada duduk atas dunia hok menyawuk gi ke alam kubur, hok ke kubur kita. Sebab tu orang Islam yang tak ada takutkan mati. Nah, tak ada dalam tamra, tak ada dalam buk tak ada dalam otak orang Islam takutkan mati. Sebab dia hidup, dia yakin katanya dia pernah mati. Tapi bekal lain lepas pada mati tu, ha tu. Hok ni hok bosan. Sedia dah lagi. Penuh dah lagi. Molek kedak. Ha tu kita sebab kita nak guna hak kita duk amal hak kita duk buat ni nak gunonya lepas pada kita mati. Yaitu nya kecil-kecil mudah-mudah kita nak pahala. Nak pahala yang berterusan walaupun kita duk di dalam kubur pun supaya kita duduk atas dunia, supaya dengan kita duk amal. Haniklah hak nabi duk galak duk rayah kepada kita suruh sedekah. Nah, suruh riadanya anak-anak yang -anak, kita didik tu, anak tu lah, cucu, cicit, cocok, duduk doa kepada tuk nenek, kepada muqpuk. Sebab tu, kita lah ni, ni kena jadi anak soleh. Anak solehah. Doa kepada muqpuk kita, yang mati dah, tuk nenek, tuk nenek, walaupun kita tak kenal, saya dah berasa kata ni, orang kita yang kena ni, lebih, sup tinggi sekali, tiga lapih ya, dia kena tok nenek dia. Dia kenal rung mok dia, rung siapa lagi? rung tok che tok nyer dia. Balpas ada tu kenal dak gai? Dak. Tak, da. tak kenal dah. Namo gapo, bako gapo namo, bagi kita tak tahu. Tapi kita kenal hanya dua, dua lapis, tiga lapis dengan kita. Tapi kita tak lupa jasa tok nenek kita yang Allah Taala takdir dengan sebab mereka merekalah duk di anak cucu cicit siapakah kita hari ni pun kita duduk di anak cucu, cici kita pun nak di molek sebab Allah Ta'ala raya ala... <tallak> <tallak> di dalam Quran وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ orang-orang yang beriman tu katanya kami sakup sakup, sakup, sakup sakup dengan iman tu seolah-olah sumpah dengan robok khetapi diborok oleh kepala dia tu Aba berapa? Lima belah kau, tiga puluh. Duk hubung, hubung, hubung, hubung, hubung, hubung. Itulah yang tu, herayat katanya. Al-haqna bihim zurriyatahum bi'imanihim. Kami sakuk, sakuk, sakuk anak cucu semua tu dengan ime mereka. Alhamdulillah. Pak kita tak sadut kata gapa kotak nenek kita dulu. Nah, Zamir dah, zamir dulu cuba siapa boleh wayak, dia boleh wayak ni. Rum Tuk Nenek kita dulu semaya cukup tak? Tengok-tengok hari Oh, uh, Aku malas duk ayak. Tuk Nenek dulu aku rasa... Dia temung. Kadang-kadang tak ada duk semaya ni. Tak? Uh, tak? ada duk, Tak ada duk lubung apa ni. Duk rambut-rambut duk luar. Gitu, gitu dah? Pakai-pakai terima belakang ni. Kalau dia Tuk Nenek siapa jadi lagu tu, pakai terima belakang. Tuk Nenek kita dulu mengaji tak? ada hak ngaji, ada hak tak ngaji nak cari orang yang ngaji pada zaman dulu oh, bukan mudah bukan mudah nak cari orang ngapa bukan mudah pada zaman dulu tapi alhamdulillah Allah ta'ala takdir jasa daripada tok nenek, tok nenek, tok nenek kita dia tak mikir macam mana nak jadi anak cucu dia ni saparung kita ni anak cucu dia nak jadi molek Allah Ta'ala pun takdir Adanya masjid, ada balasuh Ada sekolah, ada maha witiya lain Boleh orang pula Terjadi maju Dan boleh sebab agama dengan secara Bebas tepat kita Nga ceramuh lagi, khutbah lagi Nga apa? Nga ajar lagi, royak tu royak ni kita orang yang tak ngaji pada zaman budak-budak dulu cuba kita gambar ni. Orang-orang yang mau ni puluh, tujuh puluh naik ke atas. Cuba gambar. Beza tak zaman dulu dengan zaman learning? Di segi ngaji. Oh, beza. Zaman dulu masa kita budak-budak. Jadi, -budak. orang ya, ya, mana no, nak ceramah kot sejik? Nak, no, apa ni? Ngaja atas panggil atas gapur. Gisitu, gisini. Tapi lah ni, Alhamdulillah. Tak ada ngaji dalam masjid. Ngaji dalam Facebook. Ngaji dalam Youtube. Buka puluh pulana. Tok guru tu, baba tu mengajar. Dia ni mengajar. Muh maaf. Orang duduk mengajar. Tapi nak soal. Ya. Mengajarlah hak betul. Hak ,ok molek. Yang hidup mengajar. Pasang karuk-karuk. Rekor-rekor. Ambil. Tak tahu. Gapa. Orang duduk. Orang duduk. Orang tak boleh. Sebab tu. Orang mengajar. Orang ceramu. dia ya beramanah. Beramanah. Kepada diri Dia dan beramanah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, yang dia tu, kena jadi hak betul daripada Allah, daripada Rasul. Kalau dah dia nak raya, pun kena duduk di dalam, likungi hak molek-molek. Jangan duduk kata kok okey. Jangan duduk ngupak. Kadang-kadang, boleh-boleh duduk mengajar tu, perak, berak, beraknya kata kok okey. Wah, jadi nampak pecah beloh. Ini tak boleh. Nah, sebab itulah orang-orang mengajar, kena kecek benar molek, kena royak benar-benar yang tarik orang kepada jalan baik. Alhamdulillah. Nak, kita pergi lagi. Sepatutnya setiap muslim memahami matlamat dan tujuan hidupnya. Kita pun ada dah. Kan? Bahasa sianya panggil cut maiปลายทาง. Orang Islam, ni anak-anak orang kena ada matlamat tujuan hidup. Tuhan bertanya di dalam Al-Quran, fa aina tadhhabun. Mau nak gi mano? Tuhan tanya. Fa aina tadhhabun? Kamu semua nak pergi ke mano? Tuhan tak ada tanya, eh tu Tuhan tanya tak ada nak no kepada jawapan. Dengar sekali lagi Tuhan tanya tak ada nak no kepada jawab pe. Tapi tiap-tiap orang jawab di dalam hati dia sendiri. Aku nak pergi mano? Bila kita tahu tujuan matlamat kita nak pergi ke mana maka kita duduk atas dunia kena selalu kena selalu dah kita boleh rayak kepada diri kita katanya kita nak pergi kepada reda Allah Ta'ala di dunia sampai ke akhirat kita nak masuk syurga dia lepas kita nak masuk syurga bukan yang amalah yang kita buat walaupun Allah Ta'ala janji di dalam Quran allazina amanu wa amilu salihat yaitu nya mereka itu ulai itu ashabul jannah orang yang beriman dan beramal soleh mereka itu adalah ahli syurga tapi Allah taala nak boh di dalam syurga tiap-tiap orang ni dengan sebab rahmat kesia belah dia you tengok kita duk supur semai lebih tok uruk amal tu amal ni dengan sabar dengan sumuh ya wei kepada kita tak apa aku wei kepada kamu syurga letih mung tok uruk mung di atas dunia mengguna omong lagu tu lagu ni ha tak apalah aku wish surga mu. kalau kita agak katanya nak pergi beli syurga dengan amalan kita kopi-kopi ni saya tak buat sotak padal nah tak padallah syurga harga maha sebab nabi royak di dalam satu hadis maudi'u sautun fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. nabi royak katanya pepak tumbuh hotel hotel cuba kita gamal saya tak tahu dah katanya orang tanya rotak ataupun rotak yang duduk tumuh dalam hutak tu tepat dia lagu mana tepat tamadam mana dah pasir-pasir boleh jadi bongok-bongok sikit tumuhnya rotak Nabi raya katanya maudu'usawqin tepat tumuh rotak di dalam syurga sikit lagi pun ada dah rotak rotak kita duduk katak budak tu haa tak lebih baik daripada syurga, lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia lagi. Tengok. Nabi ada rayak juga. Tepat guling. Tepat guling, supaya aku guling ni lah. Tengok. Nah, bahu sedaknya, cat, selup di dalam syurga ni, lebih daripada minyak bahu lagi. Nanti tengoklah kita guling lah sikit lagi, lebih daripada dari kubah lagi. Mana apa? Tempat seluk sepak ca apa? Bum! Tujung halu dah. Nak? Nak mandi di dalam seluk, dalam ca. Hak Nabi raya katanya. Bahu dia tu masya Allah. Bahu sedap. Apa lagi? Tempat yang... Banyak-banyak yang tu has dia kepada kita. Tu saya sedih cerita sikit dah. Kalau rakyat dah kepada kita dulu-dulu pun rakyat sekali lagi. Nabi duduk rakyat hasyurga, syurga rakyat dah tu rakyat ni. Orang Arab pada awis, Dia mari nu mari ke kapung. Mari daripada padai pasir. Dia mari, dia ikat kuda dia di depan masjid Nabi. Dia duduk dengan Nabi keceh hasyurga. Apa tu? Bahawa bon Nabi sudah keceh dia bertanya Nabi Dalam syurga ni ada kuda. Oh, tengok. Dia royaknya ana uhibbul kain. Afil jannati khailun. Saya ni kenal benar kau kuda. Sebab apa sebab dia duk payah kuda, dia duk cara kau kuda, dia jual, dia beli dia kuda dia beranak kau tu kan Sebab tu dia duduk hari-hari maknanya duduk dengan kuda. Dia royak katanya dalam syurga ada kuda Masya-Allah tengok. Nah. Ya bani fil jannati khayl. Ada kuda dekat dalam syurga. Nabi Muhammad katanya yo ada. Syurga dalam syurga sekali lagi kuda ada sayap. Dia kejut. Wei. Ada sayap Nabi. Nabi Muhammad katanya ikut muwayaq ke kuda. Mu nak gimana mana wayaq sepatah. Dia bawa pergi. Boleh naik Ha ni nak wayaq katanya dan surga ni masya-Allah benar hok kita tak telitah dalam hati dalam otak tak biasa dengar di telingo tak biasa tengok di mata itulah surga hok kita tepat kita nak pergi ni kita dok tok belah-belah dah wit sight kita wawasan je panggil hok kita dok mikir tok masa depan supaya kita dok atas dunia ni orang tak bening lagi dia dok mikir belah-belah eh aku nak no, hok mano sore ni Nah, Okay, Tino aku duduk pilih. Mek Nak lagi, Mek Yah lagi, timoh lagi. Nak pilih hak mana? Sebab ke apa? Sebab dia duduk tak wisaitan kalau dia duduk dengan Mek Yah. Eh, nampak suni ni. Masa, masa depan. Tapi tak tahu lagi. Katanya nak suni sungguh ke tak. Tapi duduk fikir hangi-hangi. Tapi kalau duduk dengan timoh boleh dia tak suni? Ha. Tengok nampak bila-bila dah. Ay, Timuh ni pasang batang sikit. Kecek kapa-kapa, nampak sengang. Nampak payah ni nak nak beki. Tapi duduk dengan Mek Yah tak apa. Han ning ning no, ayat katanya mudah-mudah orang okay, mikir atas dunia Supongnya dia ya, dok kerja gak. Kerja tu kerja ni orang okay, kita ada belako angin-angin masa empel hak dia ya dok pikir katanya nak seni, nak molek, nak baik. Apa lagi kita nak pergi ke syurga. Pena do wit syaitan atapong plan. Apa ni panggil? Plan kita dah. Kita nak apa nak pergi tuju ke sana. Saya baca sekali lagi dak. Sepatutnya setiap Muslim memahami matlamat dan tujuan. Hidupnya sebelum datang ajal kematian. Belum pada nak siapa mati. Dia mesti soal dirinya kenapa kau dia diciptakan. Ha, tu hewak bakpo dia ni. Apa kau tujuan hidupnya? Kenapa kau berada di dunia ini? Selamat. Apa lagi? Kemana hendak pergi? Apa kau persedia sebelum mati? Adakah akan selamat dari azab kubur? Bagaimana kau nak sit di akhirat kelak? Adakah dia akan menjadi ahli syurga atau ahli niyaka? Soalan-soalan pasal ini, setiap orang mesti kena tanya. Tanya diri sendiri. Eh, aku ni lagu mana, lagu mana? Ha, tu. Tak? Sebaik-baik Muslim ialah orang yang bersifat mulia dalam semua aspek hidup aspek ni bahasa orang putih ni nah? aspek ni maknanya karo-karo jenis-jenis maknanya setiap orang Islam dia kena sifat mulia mulia, mulia belakang dalam semua tingkah laku perbuat teke cek makan minum tidur semua tiap-tiap karo mulia belakang mulia di sisi Allah dan sesama manusia jangan kita hina di sisi Allah tu heraya di dalam suratul hajj Wa man yuhinillahu fama lahu mim mukrim Siapa-siapa yang Allah Taala hinor orang tu walaa ya subillah maka tak ada siapa dah nak no, memuliakan dia Ha ni kita kena ingat molek dah tu hey, hinor siapa-siapa tak usah carilah walaupun raja sekali pun tak boleh buat orang tu mulia sama sebab tu dalam doa kan orang ambil dalam Ayat ni, Allahumma akrimna wala tuhinna. Wahai Allah, muliakanlah kami, janganlah hina kami. Allah. Nah, sebab tu kita nak mulia ni, saya galak kita semua, muliakanlah kita dengan agama. Muliakanlah kita dengan Quran, dengan sunuh Nabi, ajaran Nabi, patuh benar-benar hok molek. Kita duduk sama-sama, keluarga kita dengan orang ramai. Jadi boleh, jangan banduh, jangan berdeki. Supaya saya duduk rakyat sana. Berdeki ni jangan viaduh walaupun sikit. Ni mitok ni, korang benar-benar ni. tino jatuh, jangan viaduh berdeki. Sebab kita tahu belakang. Sipak berdeki tu yang makin apa? Eh? Makin amalai. Amalai, kalau kita duduk buat kaca, buat, buat, buat, buat. buat. Makin suka dengan api duduk makan maka okay, skema makan okay, kayu api tu dengan kita tak skor dengan kita duk ama banyak-banyak gotu gotu ni kata go tapi deki kita hidup makan makan makan free habis apa faedah gapo kalau kita tanya dak faedah gapo kita duk buat amalan banyak-banyak padahal hati kita tak molek ha tu klik semula kepada ketah ni dak untuk menjadi muslim yang mulia dan sempurna maka di bawah ini adalah sebahagian dari sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh Islam sebagai berikut Hak sebenarnya banyaknya lebih pada 10 perkara saya buat hari 10 perkara tapi hak mulia lebih banyak lagi beratus beribu sifat mulia oleh Islam tapi untuk sebagai penawar atau pengubah saya waktu mari ni ubat parah ya. Nah. Bukan ubat hok bomong cocok dah, ubat parah sekoda-sekoda katanya lo. demen-demen sikit makan boleh soteh dua hoteh lepas tu tidur. Makan air panas selimut molek tak apa tu. Insya-Allah siang Tapi denok lebih banyak lagi ya. Hok ni kena baca kitab banyak. Sifat orang mulia, sifat orang mukmin. So so so so so so so so. Masya-Allah. Ani nah, nak kita pakak-pakak lah. Saya tulis di sini ada 10 perkara. Nah. Samutara kita nak tunggu semaya isya. Yang pertama sekali, iaitu mempunyai ibadah sihat dan afiah. Haa, sebab tu orang Islam, dia kena hubungi badai sihat. Lepas itu, hurai dia, iaitu dengan makan minum yang halal dan baik. Haa, sebab tu orang Islam ni dia berjuru, dia tak makan benda haram. Dia tak makan benda-benda penipan, lagu mana? Eh? Mabuk, kaya. Dia tak main dulu lagi. Tapi orang Islam, orang tak berjuru, orang tak boleh. Dia duduk main dengan benda orang tak boleh tu. Nah, duit yang masuk dalam poket dia pun, duit tak hala. Duit cema panggil. Razuki yang tak hala, Razuki cema. Lepas kalau misal katanya ada orang, eh. orang dalam kapung kita, ataupun orang yang kita tahu, eh, dia tu duduk main dengan benda orang tak cuci. Haa. Rezeki dia, boleh duk beli kereta, beli tanuh, nah, duk beli tali tekuk, kabining, beli goto, wak goto, wak gautu, ni. Semua tu ada, hak molek dengan tak molek, capur belakang duduk dalam tu. Lepas hmm. ni kita nak kata lagu mana? Air, hok keruh-keruh lagi kita tak pakai, okey? Air kita makan ni, air cuci, air, air jernih. Kalau kita tengok keruh sikit, ada kedodok. Hmm, tak, tak, tak, tak, okay, Tengok peruk kita lagi, kita tak sewa jadi menyakit. Masuk air yang cema-cema dalam tubuh. Tapi orang ada pasang duk main dengan benda yang cema, karuk. Duit, duit hare, Makan ni, yang tak halal. Benda mabuk, benda kaya, pening kepala go kan ni. Hmm, makan. Masya-Allah. Sebab tu orang-orang tua yang kata kan tu, orang Melayu kita ni yesuf dengan oh, babi. Dia tak makan babi. Tapi arag yang makan. Ha, tak. Aku tobat aku dengan babi, aku tak makan. Terag orang babi, terag beli babi kedai misal saja, tak. tak? Ambil babi pak tu, goreng kau, gulai ke. Terawi makan orang Islam gitu. kita ni mutah lalu dah dia ya tahu katanya makan babi. Tapi, agak <tuk> gok gok gok gok gok gok gok gok. Nak? Nga buk daun ke tong makan gok gok gok gok gok gok. Nanti jalan belakang tu. MasyaAllah. Pan ganjo-ganjo je, di tamadah belakang lah ni. Nak buat gana? Kaja e halal belakang lah. Nak? <tuk> kaja air e peratap terab lah korang. Satu saya bisa tu. Lepas tu pun lo. Pasang tino nge jatah, zinah je di tamadah. Jatah nge jatah pun halal belakang lah ni. Tino nak menikah dengan Tino boleh? Jatai nak menikah dengan Jatai apa boleh? Apa nak main dengan tu. Nak duduk lagu mana? Jatai sama Jatai? Okey, cikgu dah mudah-mudah. Main kau pun ke? Aku nak bubuh dari orang, -orang. Lepas tu. Lepas Tino sama Tino. Kau dah kaya ni, pergi mari. Minta maaf Tak ada sebut benar, -benar tak molek. Tapi nak no, ayat katanya, lagu tu, tak ada air sangkom zamin-zamin lo ni, orang dia buat benar-benar tak molek. Sebab itulah saya klik semula kepada yang pertama sat dia Mempunyai ibadah sihat dan afiah dengan makan minum yang halal dan baik, patu bersenaman. Bersenaman ni maknanya okam oh langkah. Gerak-gerak. Walaupun kita tak duduk bunga kilo sari, ni, ada ungga 10 kg sehari, tapi gerak ni nak wia ada, nak wia ada gerak. Jalan ke, okam oh langkai dia betul-betul ke. Kadang-kadang setengah hari raya dia, angkat kaki. Ha tu agak kaki akak tangan, gotu, tu go ni tu tak kira tino jatuh we do what we we are bersenaman dan menghindari dari sebarang penyakit maknanya jauh daripada pucuk-pucuk nak jadi menyakit yang makan sampah kau doa makan manis doa jadi kencing manis makan masin doa jadi gapo rotai ha puno habis kekas dalam kita sebab tu makan aku jadi body-body bobo molek jangan makan terlalu terlalu banyak dah tidur selalu jadi penyakit tak molek juga kepada tubuh badai kita nah insyaallah aka yang pertama tu yang kedua berakhlak mulia Nah, supaya doa yang saat ni banyak dah dengan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermuamalah sesama manusia dengan budi pekerti yang elok lagi mulia kita sayang orang yang bergaul orang yang erat. Kena hormat. Orang tua pada kita, kita kena hormat. Walaupun dia tak ada ilmu. Dia kita tengok nampak beleh-beleh, tak ada. Tapi kita orang muda, kena hormat pada orang tua. Orang tua kena kesia kepada budak. Orang yang tua, kena pada dia. pas Kita pasal seorang. Sepan saya ada rakyat saat ini. Pasal seorang. Kita ni adik-beradik. Kita ni adik-beradik. Bila kita adik-beradik kita berasa katanya nak hormat kat orang. Tak ada nak hina, tak ada nak kata hodoh kat orang, belahlah orang kata kau kita orang memupak orang ke apa. Tapi balik kita bui maaf sama. Bui maaf sama. Tak ada nak pegang buku apa, ikutlah memang nak kata gajah lima pun. Kita balik kita bui maaf sama. Tur utamanya Nabi ajar kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah Anas ni jadi khadib Nabi. Nabi panggil dia ya bunayya. Ya, bunaya ni maknanya apa ni? Eh? Ya, hey, Saya terjemuh bahasa mudah-mudah tu Sebab orang Pak Rita Walaupun budak tu nama Yusuf Tapi dia manyo dengan budak tu Dia panggil awai Haa, tu Awai, tidurlah awai Sebab tu Budak orai, orai, orai, orang, orang, orang Yang nama awai, awai, awai Bahasa Melayu tu dia panggil awang Awang, awang ni maknanya apa ni? Eh? Maknanya budak yang kita manyo dengan dia Nabi pun panggil kepada Anas Ya bunaya Hei anak kesayangi ku Padahal Anas bukan anak Nabi Tapi dia panggil Manya dengan Anas Kala ni lah Mung belah pada nak tidur Setiap malam Mung boleh Wima'ah kepada semua Tiap-tiap orang Maka fafal Nabi katanya Taklah mu buat Buatlah ke mana Mung nak tidur pak Niat Aku wima'ah semua Kepada orang Aku istirfah Ya Allah minta maa minta mitaa dan minta apung semua perbuatan kecek pe aku gapo hak kudu usaha hari ni mita lah we kikih gabeh ha tengok insyaallah dah kita pakak-pakak mulia belako dengan tingginya budi pekerti kita yang ketiga memajukan aka pikir dengan menambah ilmu, pengalaman dan mengisi maklumat yang berfaedah sepanjang masa sampai akhir hayat ha ni tengok akan fikirkan kita ni dia boleh partner. Sebab tu kita partner melalui ngaji, baca, tambah. Jangan kita lepas hari-hari 24 jam dengan kita tak tambah ilmu tak leh. Nah, tak tambah ilmu tak leh. Bacalah banyak. Sebab tu kita kena ada kitab-kitab surat-surat di rumah kita. Luwe pak tu kita baca. Nah Lain daripada kita baca Kro'el. Qur'an kita baca hari-hari. Lepas tu buku-buku, kitab-kitab pun. Ambil lah. Wujadil kad tu. Sebab tu saya dah tak boleh duduk kalau dia tak baca. Sari-sari ni Masya Allah. Kalau dia tak baca. Biasa supaya orang dia tagih. Nah. Saat ni. Belum pada saya nak tubik rumah. Lepas Mayasa lah. Duk luar lue baca kitab ni. Kaifatusbihu mu'alliman mubdi'an. Ni. Bagaimana omong nak jadi guru bijuk. Tapi bahasa harap lah. Saya baca. Saya pinjel ni. Kan? Pinjel kitab. Okay? Baca, baca, baca, baca. baca. Masya Allah. Benar kalau dia boleh nak rayak kat Korea ni tak? Biasa nak rayak. Banyak hubungi dengan nak jadi guru yang bijuk, yang pandang. Ya rayak witi. Dan ni. Saya baca. Ni, siapa sekat ni? Anak ayat tanya dalam 25% lah lebih Korea. Patu tu Dua Aziz ni tengok boleh sehari dua tiga hari lagi. Habis ke kan, ni? Kalau dia ada masa dua. Nak tahu katanya dari isi kitab ni dia kata gapo. Hubungi dengan nak jadi guru yang bijak. Tak? Nah, Alhamdulillah. Ha, ni kita nak tambah seumur ilmu ni. Lepas tu ilmu banyak-banyak lagi ni. Kalau dia boleh kita baca, baca. Boleh kita dengar, dengar. Saya ni, saya tak nak yo buy saya mudah-mudah. Kertas keping. Sebab saya tulis ni saya tengok daripada kita apa tu? kita tulis tulis-tulis semuka skoda katanya sejai cukup kalau dia jadi kita boleh jadi lambat habis ha, tu. boleh jadi lambat habis kita ngajar kita royak tapi dah kertas keping antara murid isya orang okay, boleh baca boleh ngaji Alhamdulillah jadi uklik buku nasi kabur tu dah nak sebab ia ada ayat al-Quran, ada hadis, ada selawak kepada nabi dan insya-Allah kita tak reti baca misal saja ni, tak pandai kita nak baca bahasa jawi. Tengok Ustaz Siam. Tak pandai kedua-dua, Siam pun tak pandai jawi, tak pandai. Tak apalah, biar orang hok boleh baca kepada kita tolong-tolong baca. Nah, ni saya baca dah ni sasa kepada kita ni. Nah, orang tak pandai baca boleh dengar. Orang tak ada kertas malam ni pun boleh dengar insya-Allah. Yang keberapa berapa pula? Yang ke-4. Mampu mencari sahabat hidup. Maksudnya apa? Mampu ni maknanya kuasa. Boleh. Boleh cari sahabat hidup kita dengan kerja dan mendapat rezeki yang halal. Baik. Serta membelanya kejalan yang diredoinya. Yang diredoinya Allah. Sebab tu kita hijau, kena hijau molek. Jangan hijau pasal hari-hari. Seperti -hari. ada ayat saat ni. Rezeki hari ni tu hai tak reda tu masuk di dalam mulut kita ni ia akan jadi daging darah ha. utama sekali yang berasal rezeki kita makin maknanya benar kita buat masuk di dalam mulut kita ni yang kita menipu tu herayat mana? Eh? dalam kera'at sebagai contoh ni innal ladhina ya'kuluna amualan yata ma'zulman innama ya'kuluna fi bukunihin na'ra wasaya sulawna saira sesungguhnya orang makan harta anak yatim dengan secara zalim ha tengok nak becara duit harta anak yatim wah yang makan ke dia yang ambil ke dia yang ketak ke dia go tu go ni anak yatim nak duk tak tahu gapo sebab budak lagi kita ni nak becara harta anak yatim duk gi makan duk gi ketak duk gi ambil Tu heh gaya inna ma yaakuluna fi buthunihim nara. Sesungguhnya orang tu dia makwak masuk duk makan dalam perut dia tu yak itonyo, makan api. Wa sayaslauna saira. Orang tu di akhirat sikit lagi akan masuknyo dalam api neraka. Tu ya Nisah orang makan duit anak yatim. Apa tah lagi orang makan duit tengah. Duit sejek, duit sekolah. Ha. Lepas tu, tengok sikit-sikit lagi tak? Bos apa nak milih? Biar? Tiga bulan lagi. Haa, ah, tak? Ni kita duduk ni, Minggu akhirah bulan dua belah. Minggu depan ni, Pak, Ali Ahak depan ni, Pemai. Boa bulan tiga, Boa mina, Sikit lagi. Lepas tu. Nak pilih Nayuk baru, pilih Sosa baru. Haa. Tabur. Nanti tengoklah, lah. Ho. Oh. Ambil seribu. Ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil. Kita tak ambil, dia mahu katanya, ah, Allah, orang ni, yang ni buka butik aku ni. Haa dah. Setengah-setengah orang, okay? kita payah orang nak jawab soalan. Orang okay, tanya, ustaz, lepas tu dia mahu, kita tak ambil, balas tu mana? Eh, hey, orang kata, ambil dulu ustaz. Lepas tu nanti kira semula. Payah, Allah tak ambil. Dia mahu katanya, Ya Allah ni, buka butik dia ni. Pakak tabur duit Masya Allah Butih dua seribu Pak butih Hak pasang kau banyak Orang kau kenal lagi Oh tengok tu ha, Ni lima ratus Hak tu seribu ha. Orang yang ambil-ambil juga Ambil-ambil-ambil Masya Allah Duit tak tu. Kecek eh, mudah-mudah tu Dan ni tak apa lah Kita boleh kecek dah Sebab kita dah tahu Katanya Allah butih berapa Mamak butih berapa tapi berkat-rekat nak siapa milih-milih kita rasa tak gamut lah nak kacak sebab apa tu? balik kita ada orang yang katanya jangan ambil, jangan ambil tapi babo tu tahu lah babo mana tubet dari line, tau-tang, tau-tang, tau-tang apa orang ambil, boleh? haa, jangan nak tanya-tanya orang apa, orang hadiah orang kita ambil pening pala lah iya huh. aku nak ambil ko aku tak saya ambil Na nak ambil uh, takut tak, tak, tak kena dia ambil mana wak apa hati-hati tu hanilah rezeki yang kita cari tu tak kena halah kena baik guna pun kok jalan-jalan je kot insyaAllah kan yang kelima berakidah yang betul saya pun tulis sini dengan mudah mudahnya Dengan beriktikot dan berpegang teguh dengan ajarah Allah Azza Wajalla Jal dari Qura'ah dan ajarah Nabi dari Sunnah Nabawiyah. Sekarang tu. Akidah yang paling betul sekali. Yang ada di dalam Qura'ah. Yang ada di dalam Sunnah Nabi. Betul sekali. Lepas tu tak ada kena duk baloh banyak. Salah, kholah, puak baru, puak lama, puak polok, puak sekolah, puak tu, puak ni. Dah. Jadi pecah. Mintak maaf dah. Saya royak ni. Dok kecek kaj gi mari, go masuk, habis halio free ah. Kita tengoknya orang dok bahas dalam YouTube ni. Tengok babo tu royak yang ni, royak dia tu royak. Kita kata, "Eh, apa jadi banyak banyak perkara sangat." Apa tak pegang mudah-mudah. Nah, sahabat Nabi tak biasa tanya Nabi. Nabi Nabi sosoh royak kok ore atau royak ko kita sorang buah peluk ah tu tu he tu bag mano tu tadi tak ada sorang habuk sohab nabi gitu tanya. benda pelak-pelak Tuh he bag mano tertinggi di atas haras lagu mano patu tu he royak katanya mata tangih kaki kita ada baca kulhu wallah tu kulhu wallahu ahad Allah gapo eh satu Allahu samad Allah lah tepat Tumpu. Tepat minta tulung. Lam yalid. Allah Ta'ala tak beranak. Walam yulad. Tak ada siapa beranak. Rika dia. Walam yakun lahu kufuran ahad. Tak ada sekarang haba. Hak sama sekupu dengan tuher. Tak ada. Nak kata tuher supaya beruk kau. Tuher supaya orang kau. Ada peruk, ada kaki. Ada apa. dak jangan. Sapa duk gambar dalam otak dia adalah hati dia Tuhan supaya dengan manusia Tuhan supaya nate tu Tuhan supaya gatugan ni ce tu akidah tak betul lagilah. Sebab tu kita serah kepada Allah. Akidah kita o jadi betul. Serah semua kepada Allah Taala tak usah duk bahas banyak. Hal kita tak usah duk bahas. Cayot-cayot sudah. Patok akidah yang paling betul sekali akidah nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Siapa orang yang atas dunia ni katanya Nabi akidah tak betul? Terak kecil. Apa nah. yang lalu? Tak. Gila orang katanya, katanya, oh, Nabi Muhammad ni akidah tak betul. Terak kecil lagi tu. Orang tu jatuh ugamah selalu tu. Sebab tu kita ambil akidah, akidah Nabi waktu sekaligus. Tak. Nah. Alhamdulillah. Yang ke ni, beribadah yang sahih. Ibadat hak kita buat ni, pun jadi kena selalu dah. Tak ada kena duk bekis semula. Tak ada kena duk sesak. Oh, aku ni. Ah. Eh, amal mari lama mana dah. Laten-laten mari tahu belakang hari. Oh, tak kena aku dah amal. Kita tak sering jadi lagi tu. Sebab tu, kita ngaji, cara kita ibadat pun jadi betul selalu dah. Orang ngajar, orang raya pun, raya betul selalu. Haa tu. Nah, saya misah mudah mudah-mudahan, eh? mudah misah mudah-mudahan. Saya pergi tengah-tengah masjid ni. Dia di tengah-tengah masjid ada dia tulis dia tepek wirid, ha tu wirid Rasulullah lepas pada semayah. Nabi Nabilah lepas pada Nabi Wisal Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tak ada baca dah doa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah inni as'aluka ridha kawal jannah. Tak ada Nabi wisaleh dua kali, tak ada katanya dok baca tu, baca ni, tak ada. Lepas pada wisaleh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiga kali. Tapi setengah-setengah masjid, kita gira, ia tepek. Amaleh Nabi, maknanya wirik Nabi lepas pada semayah. Boleh lepas pada wisaleh, lepas ada sapu mukus, siap. Ya? Bacanya waqulilhamdulillahi alladzilam yattakhiz walada walam yakul lahu syariikum fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadzulli wakabbirhu takbira Baca ayat akhir di dalam suratul Isra ayat 111 Kalau kita buat tanya kita pun tengok ambik eh, ambil mano hok ni ni Walaupun ayat kera, eh, tapi nabi baca ke lepas pada wisaleh nak baca ayat pro'e eh, atas kereta atau mutu boleh-boleh boleh-boleh boleh-boleh boleh tapi lepas pada semaya ni orang amala ciyak-ciiyak tak apa tak apa duk dibaca gitu, lagu tu. Ha, tu Nabi tak ada suruh supong minta maaf ni lah orang kita duk baca kut sejid kut balasan ya latifu ya kafi ingat tak lah ya ingat ha. ada orang ada ad, ad, ni Dali hadis Nabi Dali ajaran Nabi Jawab katanya Tak ada Walaupun benar tu puji Allah Ya naqif Ya kafi Wahai tu yang lemah-lembuk Wahai tu yang apa ni? yang jamin segala-galor rezeki, amalek, apa mulet benar tu, tapi duduk pergi baca, duduk pergi aman nak anak butir masjid lepas pada semaya tu, benar tak duduk dalam nunggu, kaya cik mudah-mudah tak duduk dalam buk, kaya cik mudah-mudah apa-apa -mudah. kita duduk aman kalau ada, Alhamdulillah kita pakai aman, eh? saya nak kaya betul, betul ni. walaupun duduk dalam kitab mana, bucu mana sekalipun dan ada benda tu Di dalam ajaran Nabi Kita pakai amal jadi sungguh Ni nak ayat tu Sebab tu saya bubuh Aku yang ketujuh Aku yang yang kenira Beribadat yang sahih Jangan ibadat Benar tak kena Haa tu Kalau ada khilaf ulama Ulama tu kata lagu ni Ulama ni kata lagu ni Alhamdulillah Kita ada ulama ada Ada raya dua tiga kera Kita boleh pilih lah. Boleh pilih. Nak buat hak tu pun boleh. Nak buat lagu ni pun boleh. Supaya kita baca Bismillah dirah Bismillah puha dalam semayah. Benda ni benar khilaf ulama. Benar khilaf ulama. Ada Nabi setengah-setengah Nabi baca Bismillah dirah. Bismillahirrahmanirrahim. Cirak-cirak buka Bismillah. Bismillah. Tak. Bismillah dirah. Haa tak. Bismillah puha pun ada. Bismillah dirah pun ada. Sama-sama sahih tapi nabi baca hak banyaknya bismillah koho sebab tu mana-mana masjid dia orang baca bismillah dia kita tak usah kata gapo bismillah koho memang kena gitu cara kita beribadah cara kita faham ni jadi luar. barulah insyaallah pergi mana-mana apa -mana tak apa masjid mana-mana apa -mana tak apa tapi jangan duk buat benda yang menyalahi tak serupa dengan sunah nabi nah gitu lah seterusnya Kenapa lagi? Yang ketujuh. Bermujahadah diri dalam semua hal sampai maju dan berjaya. Mujahadah ni maknanya lawai. Dan sebahagia makna mujahadah iaitu jihad. Jihad berpera. Tapi dunia ni je bukan duduk dalam pera. So, mu. Bukan? Pah Nabi pun besar. Mung jangit duduk buat buku nak ujadih. Haru-haru pera. Dok tak seneng, jangan. Gitu. Ni tajuk ni tajuk panjelah, tapi nak no, ayat katanya marilah kita pacak mujahadah. Kurang-kurangnya diri kita sendiri, hak kita malah hak kita betak, hak kita lamak gapo, usaha hu jadi lawai-lawai-lawai-lawai-lawai. Insya-Allah sampai kita maju dan kita berjaya dengan sebab kita mujahadah. Yang ke-9, yang ke eh? mengurus masa dengan rapi serta membuat perkara yang berfaedah. Barihan masa kita hari-hari Allah, tu haiwi umur kepada kita ni Terhak Macam siap-siap dah, tu hai no, hari kita nak mati patu hari-hari kita dah habis Habis, habis, habis, habis Maka kita jagalah masa kita mulak-mulak Jangan sia-sia So katanya kita tak roh Nak wakga gapo waktu pun tak roh ni tak roh Tidur Saya yakin katanya orang apabila dia tidur, dia berehat dengan niat dia yang betul molek tu, insya Allah dia akan boleh pahala. Sebab dia berehat otak bangun, pak tu jadi segar. otak dia pun jadi penuh. Supaya terosak kita, dia tak ada beg. Walaupun Gosp, apa Hargo 30 ribu sekalipun, dia beg mampu. Duit tak ada pada dia terosak. Nak terosak lagi mana? Supaya dengan tubuh badai kita juga. Reng kita Tubuh badan kita Otok kita Dan kita guna masa oh, Berpakduh Sebanyak mungkin Dia tak berok Kena berehat Kena makan Kena tidur Dan sebagainya Tapi yang penting di sini Iaitunya Masuk Yang ke-9 Nak habiskan Menyusun semua kerja dan tugas dengan baik Dan pandai mengaturnya Kita tu, kerja air kita Gapur yang lebih penting Yang mano kurang sikit yang mana kau kura, kau kura, penting peting belakang. Ha, tetapi yang mana lebih penting sekali. Ini katanya orang Islam yang pesan pandang atau kerja dia, orang tu orang bijak. Akhir sekali. Berpaedoh dan berjasa kepada orang lain dengan kebaik dan kebajik. Ha, Siapa yang rasa katanya dia boleh paedoh, boleh wui paedoh kepada orang ramah. Kalau dia cerdik, dia bijak pun Jangan cerdik saja Jangan bijak saja Kena wujud jadi orang lain Boleh pekduh juga Daripada hmm. Hak dia cerdik, hak dia bijak nah, Ikutlah Nak mengajar, nak ceramah Nak buat go to work ni We jadi orang apa Pakak boleh Pekduh hmm, Ada dia ni seorang ni Sumpah ada 10 orang ha, nah, Tak ada kira ni Duk kedal atau duk kapung Duk mana-mana We jadilah kita ni Berpekduh kepada Diri kita utama sekali nabi qayy di dalam hadis khairun nasi anfa'uhu linnas sebab ai manusia manusia yang berfaedah kepada orang ramai nah, itulah nah lebih kurang 10 karang masa pun pukul 7.48 minit lebih kurang nah untuk kita dapat kebaikan daripada apa yang saya sedia kepada kita tetap sikit mudah-mudahan Allah tak Taala nah, tambah lagi ilmu keberkatan kebaikan pada kita dunia sampai ke akhirat ada siapa nak nak ambo